Para siswa, mari kita belajar fisika lagi. Materinya adalah hukum ke satu Kirchhoff dan hukum kedua Kirchhoff. Seperti apa hukum ke satu Kirchhoff dan kedua Kirchhoff itu? Mari kita simak bersama-sama. Hukum ke satu Kirchhoff. Berikut ini adalah rangkaian yang memiliki titik cabang: arus yang masuk ke titik cabang dan yang keluar dari titik cabang diukur. Terlihat bahwa arus yang masuk ke titik cabang sebesar 3 ampere, sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang yaitu 1,5 ampere ditambah 1,5 ampere. Bila arus yang masuk ke titik cabang diberi nama I, dan yang keluar dari titik cabang diberi nama I1 dan I2, maka dapat dituliskan persamaan I sama dengan I1 ditambah I2. Secara umum dapat dituliskan jumlah arus yang masuk ke titik cabang, sigma I masuk, sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang, sigma I keluar. Persamaan ini merupakan persamaan hukum ke-1 Kirchhoff. Hukum ke-1 Kirchhoff berbunyi, jumlah arus yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang. Hukum ke-2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff berbunyi, dalam sebuah rangkaian tertutup Jumlah aljabar gaya gerak listrik Epsilon dengan penurunan tegangan I kali R sama dengan 0. Dapat dituliskan persamaannya Sigma Epsilon ditambah Sigma IR sama dengan 0. Dengan Epsilon adalah gaya gerak listrik, I adalah arus listrik, dan R adalah hambatan listrik. Contoh soal 1 Sebuah rangkaian listrik terdiri atas 2 hambatan masing-masing R1 sama dengan 2 ohm dan R2 sama dengan 4 ohm Dirangkai dengan GGL Epsilon 1 sama dengan 3 volt Epsilon 2 sama dengan 6 volt seperti gambar berikut Arus listrik yang mengalir adalah titik-titik Dari soal kita dapatkan data-data R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 4 ohm, Epsilon 1 sama dengan 3 volt, dan Epsilon 2 sama dengan 6 volt. Ditanyakan arus listrik yang mengalir, I. Kita tampilkan gambar rangkaiannya kembali. Selanjutnya kita menentukan arah low. Dalam penyelesaian soal ini, arah loop kita pilih searah jarum jam. Kita tuliskan bersamanya sigma epsilon ditambah sigma ir sama dengan 0. Untuk menerapkan persamaan tersebut, terlebih dahulu kita menentukan titik awal perjalanan mengikuti arah loop. Kita menentukan titik awal misalnya di pojok kiri atas. Perjalanan mengikuti arah loop, pertama-tama kita bertemu kutub positif GGL, Epsilon 1, sehingga kita tuliskan positif Epsilon 1. Selanjutnya, arus melewati hambatan R2, oleh sebab itu kita tuliskan IR2. Perjalanan berikutnya, kita bertemu dengan kutub negatif GGL Epsilon 2, sehingga kita tuliskan negatif epsilon 2 Berikutnya arus melewati hambatan R1 Sehingga kita tuliskan sebagai IR1 Dan kita tutup dengan sama dengan 0 Setelah kita masukkan data-datanya Kita dapatkan arus listrik yang mengalir I sama dengan setengah amper Contoh soal 2 sebuah rangkaian listrik terdiri atas 4 hambatan masing-masing R1 12 ohm, R2 12 ohm, R3 3 ohm, dan R4 6 ohm dirangkaian dengan E1 sama dengan 6 volt, E2 sama dengan 12 volt seperti gambar berikut arus listrik yang mengalir adalah titik-titik dari soal kita dapatkan data-data R1 sama dengan 12 ohm R2 sama dengan 12 ohm R3 sama dengan 3 ohm R4 sama dengan 6 ohm E1 sama dengan 6 volt dan E2 sama dengan 12 volt ditanyakan arus listrik yang mengalir I kita tampilkan kembali gambar rangkaiannya selanjutnya hambatan R1 dan R2 kita ganti dengan hambatan pengganti paralel yang besarnya dapat dihitung dengan persamaan 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 setelah kita masukkan data-datanya kita dapatkan Rp sama dengan 6 O kita tampilkan kembali rangkaian yang hambatan R1 dan hambatan R2 nya telah diganti dengan hambatan pengganti paralel Rp selanjutnya kita menentukan arah low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 Perjalanan mengikuti arah loop, pertama-tama kita bertemu kutub positif GGL E1, sehingga kita tuliskan positif E1. Selanjutnya, arus melewati hambatan R3, oleh sebab itu kita tambahkan dengan IR3. Perjalanan berikutnya, arus melewati hambatan R4, oleh sebab itu kita tambahkan dengan IR4. Selanjutnya, kita bertemu kutub negatif GGL E2, sehingga kita tuliskan negatif E2. Langkah berikutnya, arus melewati hambatan RP, oleh sebab itu kita tambahkan dengan perkalian IRP dan kita tutup dengan sama dengan 0. Setelah kita masukkan data-datanya dan dihitung, didapatkan arus listrik yang mengalir, sama dengan setengah amper Contoh soal 3 Dari rangkaian gambar di bawah Besar kuat arus pada hambatan 3 ohm Adalah titik-titik Diketahui sebuah rangkaian Terdiri atas hambatan 3 ohm Hambatan 6 ohm hambatan 2 Ohm dan GGL 12 volt ditanyakan kuat arus pada hambatan 3 Ohm kita tampilkan kembali gambar rangkaiannya selanjutnya hambatan 3 Ohm dan hambatan 6 Ohm kita ganti dengan hambatan pengganti paralel RP yang besarnya dapat dihitung dengan persamaan 1 per RP sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6 setelah kita hitung didapatkan Rp sama dengan 2 Oh kita tampilkan rangkaian yang hambatan 3 Ohm dan hambatan 6 Ohm nya telah diganti dengan hambatan pengganti paralel 2 Ohm selanjutnya kita menentukan arah low dalam penyelesaian soal ini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 Perjalanan mengikuti arah loop pertama-tama arus melewati hambatan Rp sama dengan 2 ohm. Oleh sebab itu, kita tuliskan sebagai i kali 2. Selanjutnya, arus melewati hambatan 2 ohm. Oleh sebab itu, kita tambahkan dengan i kali 2. Berikutnya, kita bertemu kutub negatif ggl 12 volt. Oleh karenanya, kita tuliskan negatif 12 dan ditutup dengan sama dengan 0 setelah dihitung didapatkan arus listrik yang mengalir I sama dengan 3 Ampere kita tampilkan kembali rangkaian mula-mula kita misalkan arus utama diberi lambang I arus yang melewati hambatan 3 Ohm diberi lambang I1 dan arus yang melewati hambatan 6 Ohm diberi lambang I2 karena besar arus berbanding terbalik dengan besar hambatan, maka besar arus yang melewati hambatan 3 kaum I1, dapat ditentukan dengan persamaan I1 sama dengan 6 dibagi 3 ditambah 6 dikalikan dengan arus utama I. Setelah arus utama diganti dengan 3 Amper dan dihitung, didapatkan besar arus yang melalui hambatan 3 kaum I1 sama dengan 2 Amper.